Oke, okay. di video sebelumnya, kemarin kita sudah bahas bakat murni seseorang yang penemu dan pencipta. Nah, hari ini kita bahas yang lainnya lagi. Oke, okay, hari ini saya bahas soal pemimpin. Oke, okay. buat yang belum nonton, silahkan tonton video sebelumnya di pojok kanan atas. Ada huruf I, itu diklik aja. Oke, okay, kita bahas yang genom pemimpin. Apa itu genom? Kalau belum tahu, ya cek video sebelumnya tadi, ya. Saya baca ini, pemimpin. Pernahkah anda memimpin organisasi, komunitas atau lembaga atau memimpin hal apa saja yang anda selalu berhasil membuat anggota-anggota anda menjadi lebih kreatif, lebih kuat, lebih hidup dan komunitas lembaga atau apa saja yang anda pimpin menjadi lebih maju dan berkembang. Seseorang memiliki bakat murni untuk memimpin. Terkadang tidak pernah menyadari jika mereka adalah seorang pemimpin. Berbeda dengan seseorang memaksa untuk menjadi pemimpin. Bahkan seorang yang punya bakat murni sebagai seorang pemimpin tidak pernah menganggap dirinya adalah seorang pemimpin dan tidak pernah pula memperlakukan anggota bawahannya. Dia hanya menganggap kita semua adalah kesatuan, kita semua adalah tim. Dan ini saya lagi-lagi tahu orangnya ini. Yang nulis ini karena beliau ini membuat sebuah komunitas yang bernama dewasir Al dewasir Al Altar. Ya. Yang dulunya dewasir Agensi yang sebelumnya Dewa Sihir agensi juga dulu cuma enggak pakai hak di Dewa nya sekarang berubah jadi Dewa Sihir altar, cuma beliau sedang sedang sibuk ya jadi kami itu di dalam itu enggak uh, tahu ya kalau teman-teman karena saya anggap dia itu teman dan kayak gitu saya enggak pernah menganggap dia pemimpin walaupun sebenarnya dia itu pemimpin gitu enggak pemimpin sebenarnya pemimpin dia bisa ngajak kami semua dia enggak mengungkap dirinya pemimpin gitu cuma kami itu tahu diri dia itu pemimpin gitu nah walaupun dia nggak pernah bilang tapi kita tahu diri aja dia itu pemimpin tapi dia nggak pernah menganggap kami kami ini sebagai bawahannya ya ya teman kan kayak gitu karena kami itu sama-sama kerjanya walaupun ya dia kerjanya lebih banyak kayak gitu pemimpin itu gitu bukan gua harus pemimpin gitu nggak kadang ada orang tuh nggak merasa dirinya sebagai pemimpin tapi dia punya jiwa seorang pemimpin ya beda kalau sekarang banyak orang nyalon jadi pemimpin, tapi ya, ya gitulah yeah. you know lah oke okay, yang selanjutnya genom uh, pemberi memberi bukan sekedar uang, tentu anda setuju bukan terkadang seorang pemberi sejati dapat memberikan pemberian yang dapat mengubah hidup orang lain bahkan dengan cara yang tidak disadari sadari, misal inspirasi, harapan, pengetahuan kasih sayang karya atau hal yang lainnya yang membuat seorang ternyata terpuruk menjadi bangkit seperti hidup kembali. Jika anda memberikan uang mungkin orang itu hanya mampu meringankan beban dia sendiri hanya dalam beberapa waktu dekat saja tersebut. Ya sangat berbeda kita ketika kita memberikan spirit semangat, ya, semangat. karena itu menjadi nyawa baru bagi seorang tidak semua orang memiliki bakat murni seperti ini apakah anda salah satu dari orang-orang yang memiliki bakat murni ini ya kadang, kadang ada orang itu pemberi ya pemberi maksudnya pemberi semangat gitu mungkin gak, gak harus beri uang, beri impak, beri motivasi gitu ada juga orang yang, yang suka beri motivasi gitu. tapi kalau menurut saya sendiri ya itu hebat sih orang bisa menyegarkan nyawanya orang lagi artinya menyegarkan itu bukan hanya di, luar saja, di luarnya saja artinya sampai ke dalam-dalamnya dia tuh semangat terus sampai apinya berkobar terus kadang orang tuh memotivasi cuma sampai luarnya aja kebanyakan motivasi itu ya orang semua orang bisa kasih motivasi cuma sekedar ibaratnya lain bakar-bakaran gitu kan mau bakar daun cuma di atasnya doang sedangkan yang bawahnya enggak terbakar padahal yang diperlukan itu bakar bawahnya Sampai nyala, habis itu apinya membakar semua yang ada di atasnya. Itu yang sebenarnya diperlukan orang banyak. Kayak gitu. Orang itu bisa aja semua orang bisa motivasi. Bisa aja, tapi nggak bisa memberikan uh, motivasi yang benar-benar motivasi dari dalam dirinya. Yang membangkitkan spiritnya seseorang lagi itu jarang ada orang bisa. Kayak gitu. uh, yang kelima, sekarang uh, penolong. Ya, saya baca itu. Seorang penolong kadang juga adalah seorang penduka berbeda dengan seorang pemberi yang hanya membantu secara personal atau kelompok. Tapi seorang penolong memiliki keinginan untuk mengubah atau menyelamatkan seluruh kehidupan. Bahkan kadang bukan hanya untuk seluruh manusia, atau untuk seluruh alam, lingkungan, tumbuhan dan lainnya yang berhubungan dengan kehidupan. Kenapa saya sebut sebagai sang penduka? Karena seorang penolong sejatinya selalu berduka dalam melihat berbagai kehancuran, keterpurukan, kemunduran, kebodohan, dan hal lainnya yang menjadi teror dan bencana bagi kehidupan. Atau dengan kata lain, seorang penolong adalah seorang tujuan yang hidupnya menjadi penyelamat bagi kehidupan agar menjadi damai dan tenang dalam perwilaan. Jadi, apakah tujuan hidup anda seperti itu? Jika jawaban iya, maka anda memiliki bakat murni menjadi seorang penolong. Saya pernah cerita di status Facebooknya, menolong itu bisa dilihat dari dua sisi. Kadang kita menolong maksudnya baik, cuma itu sebenarnya jahat enggak enggak enggak menolong dia sama sekali. Mungkin nolong cuma tapi sedikit aja pertolongan itu. Dan e, kalau misalkan melakukan kebaikan tapi dilihat orang itu buruk tapi ternyata itu pertolongan yang benar-benar pertolongan. Misalnya kayak gini Saya hari itu ketemu seorang pengemis ya, pengemis. Sebenarnya bukan pengemis ibu-ibu gitu. Ibu-ibu, ya, lusuh pakaiannya. Saya ketemu ibu-ibu itu tiga kali, ya, tiga kali uh, hari, hari itu di, di depan Indomaret, di samping SD, di sekolah SD, di tempat saya sini yang kedua di dekat pasar yang ketiga dekat pasar kuaro, yang ketiga di grogot saya ketemu lagi ibu-ibu itu dan dia sama duduk di depan ATM di grogot itu sekitar 30 kilo dari sini nah ibu-ibu itu sama minta uang karena uangnya kurang nggak bisa ngambil di ATM Uangnya pas-pasan, gak bisa ngambil. Waktu itu yang pertama kali saya kasih karena saya pikir oh ya sudah saya kebetulan ada duit nganggur itu kan saya kasih aja. Abis itu yang terakhir, ya sekitar setahun setelah itu saya ketemu lagi ibu-ibu itu di bank yang ini. Dekat sekolah SD saya depannya Indomaret dia duduk-duduk nungguin orang gitu kok. Kayaknya dia duduk itu nungguin orang sekalinya dia itu meminta minta uang uangnya kurang dia mau pulang kampung alasannya sama persis dengan yang saya temui waktu di grogot sama di pasar kemudian di pasar itu saya enggak ngasih karena uangnya nggak ada saya sudah curiga betul saya sebenarnya nggak tega marah cuma karena saya uh, saya buat hati saya itu berkecolapnya itu supaya marah itu gimana sih jadi saya buat jengkel dulu hati saya ini akhirnya pas dia bilang uh, minta uang dan kan gitu, saya bilang bu kalau mau uang kerja bukan minta saya bilang kayak gitu saya bosen lihat muka ibu kemarin disono kemarin disono mintanya dengan alasan yang sama habis itu dia bengong diam habisnya tinggal pergi semua orang pada liatin saya waktu itu gara-gara saya bentak dia di depan orang banyak dan sampai sekarang saya nggak pernah dia lagi minta-minta Tapi saya lihat dia ya jalan aja naik motor Karena sekalian rumahnya itu dekat aja di pasar Wah itu sekalinya dia ya, pakai motor dia bisa jalan Artinya kan dia bisa kerja kayak gitu Nah, <tuh> Jadi yang namanya penolong ini ya Ya semua orang pasti bisa menolong ya Cuma menolongnya ini benar-benar menolong apa Atau sekedar menolong saja yang Saya bilang tadi kalau kita benar-benar menolong, saya bentak dia ya. supaya dia itu nggak minta-minta lagi, supaya dia itu kerja ya. kayak gitu, supaya dia itu mikir oh, yang aku lakuin ini nggak bagus ya. kayak gitu, yang aku lakuin ini nggak baik, mending aku kerja itu daripada aku minta-minta, maksudnya seperti itu supaya dia nggak minta-minta lagi. Kalau saya kasih terus-terusan, besok dia pasti minta-minta gitu. lagi. Sama orang jadi korban lagi minta-minta padahal ya. Mungkin dia gak terlalu butuh, gitu -tuh. ya. Itu dia, uh, satu lagi. Kita bakat yang keenam, pencatat. Seorang pencatat dapat dikatakan juga seorang sang pembelajar dan sang petualang. si bolang. Seseorang yang tak kenal lebih dalam belajar, tak kenal lelah dalam belajar, rasa keingintahuannya sangat besar dan kadang meliputi berbagai aspek kehidupan, meliputi. Bagi aspek dalam kehidupan Atau informasi yang selalu dicatat Bagi dia semua informasi itu penting Dan seorang mencatat juga merupakan seorang penjelajah Yang belajar Ke, ke segala penjuru Hingga berbagai pelosok. Dia banyak belajar Hanya sebagai hobinya aja Dan bukan untuk tujuan apapun Keinginannya hanya mencatat Yang dijadikan bahan pembelajaran Jika telah orang lain menentukannya Mungkin tidak berlebihan jika saya menyebut Seorang cetak ini sebagai gudang informasi masa gini karena pengetahuannya luas sekali dan tidak hanya pada satu mata pelajaran saja atau satu kelompok saja. Jadi ada orang tipe-tipe begini -tipe dia pengennya belajar ya, terus, ya, ya bagus aja sih karena dia itu ya pengetahuannya lebih luas. Dengan syarat ya kalau mau belajar ya harus ada manfaatnya. Orang kalau belajar terus dicatat terus tanpa eh, mempraktekannya ya sama aja bohong, ya, gitu. Gak ada gunanya mending ya nggak usah belajar gitu kalau saya belajar memang saya perlu itu ilmu itu mungkin suatu saat ya saya pakai untuk untuk keperluan saya dalam uh, praktek penyembuhan gitu kan saya sering belajar terapi-terapi uh, kayak -terapi, gitu ya jadi anda sampai sini jadi anda itu masuk kategori Genom yang mana? Sampai 6 ini tadi sudah Dari video kemarin sampai hari ini Anda masuk yang mana? Apakah penemu, pencipta, pemimpin, pemberi, penolong? Apakah pencatat? Silahkan Anda merenung dan temukan bakat murni Anda Selamat mencari